Halo everyone. Welcome back to my channel. Dan halo buat para sahabat zodiak 48 yang ramah dan yang paling kece-kece. Di video ini kita akan membahas tentang ramalan asmara seorang cowok Gemini di bulan Maret tahun 2020. Namun sebelum nonton videonya, alangkah baiknya jika kamu menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Khusus buat kamu yang punya pertanyaan tentang seputar zodiak Alangkah baiknya hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. So kita langsung saja ke ramalannya. Oke okay, kita langsung ke topik pembahasannya yaitu ramalan asmara seorang pria gemini di bulan Maret tahun 2020. Seperti yang kita ketahui gemini itu berada di angka kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Dan kategori asmara seorang pria Gemini di bulan Maret tahun 2020 itu termasuk kategori egois dan yang paling cuek kepada pasangannya. Di bulan Maret ini seorang pria Gemini akan lebih sering bekerja di luar daripada di rumah. Dalam artian pasangan seorang pria Gemini akan selalu ditinggalkan bahkan selalu dicuekkan di dalam hubungan asmara. Tidak jarang. Pria Gemini akan meninggalkan pasangannya dalam kurun waktu berhari-hari. Dalam hal ini juga, Pria Gemini tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu fokus kepada pasangannya, melainkan Pria Gemini sedang asik dengan dunianya dan pekerjaannya sehari-hari. Dan di sisi ini juga, seorang Pria Gemini melakukan itu, itu dikarenakan seorang Pria Gemini sudah bertanggung jawab ataupun merasa sudah memiliki tanggung jawab yang penuh, kepada pasangannya dan pria gemini ingin membahagiakan pasangannya beserta keluarganya. Di dalam pembahasan ini kita terfokus untuk pria gemini yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah berpasangan. Di bulan Maret di tahun 2020 pria gemini bahkan suka bercerita ataupun bertukar pikiran kepada pasangan untuk menata masa depan yang lebih bagus. Namun di dalam hal ini Pria Gemini tidak membahas soal asmara, bahkan dia membahas soal pekerjaan dan masa depan seorang Pria Gemini bersama pasangannya. Di kategori ini ada dua sisi, yaitu Pria Gemini terlalu cuek dan egois, dan di sisi lain Pria Gemini sudah merasa memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap pasangannya dan keluarganya. Jadi buat kamu para pasangan Pria Gemini haram maklum dan dukung terus serta support terus Pria Gemini, Apabila engkau sudah nyaman berada di dekat pria gemini, semoga hubungan kalian langgeng langgeng sampai kakek nenek. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan asmara pria gemini di bulan Maret tahun 2020 secara jelas, singkat dan padat. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalam.